Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan mengajarkan Tata cara membuat akun google Atau gmail Tanpa verifikasi nomor hp Baik, sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Dipencet dulu tombol like Dan subscribe nya Jangan lupa juga diaktifkan loncengnya Supaya teman-teman semuanya Mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya Oke Oke Langsung saja kita buat akunnya, caranya gampang banget. Pertama-tama, teman-teman buka dulu aplikasi Gmailnya. Nah, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Jadi, untuk membuatnya, kita tinggal klik buat akun. Ada dua macam, untuk diri sendiri dan untuk mengelola bisnis saya. Kita klik untuk diri sendiri. Oke okay, kita kasih nama, nama depannya terserah teman-teman mau kasih nama apa. Kalau saya kasihnya Raman, nama belakangnya Tutung. Oke okay, lanjut, kemudian teman-teman tinggal kasih tanggal lahirnya, nah, sini tanggal 17 Agustus. 1, tinggal pilih gendernya pria atau wanita ini pria berikutnya kemudian teman-teman tinggal pilih alamat email mana yang teman-teman inginkan jadi ini saya pilih yang kedua ya tutungraman@gmail.com kemudian kita lanjutkan berikutnya kemudian kita seru sandi usahakan teman-teman Larut sandi yang tidak mudah ditebak, yang ada angka nomor huruf, angka kapital, huruf kapital, dan juga huruf-huruf kecil. Sini kita taruh 17 gus tus 1998. Kita lanjut berikutnya. Hmm. Kemudian kita ke bawah, paling bawah, ya saya ikuti, nah, kita cek kembali emailnya, usahakan teman-teman catat ataupun di screenshot saja biar emailnya teman-teman ingat ya, kemudian berikutnya, nah, dan ini privasi dan persyaratan teman-teman baca, ini bisa dibaca, paling bawah, ke scroll bawah scroll-scroll sampai saya setuju. Hmm. saya setuju tunggu dulu loginnya dan nah. selamat akun google nya sudah dibuat nah. jadi teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang kita berikan jadi beginilah tata cara membuat akun google tanpa verifikasi nomor handphone untuk para pemula nah Begitulah cara membuat akun Google, mudah bukan? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar Cukup sekian dulu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Hadhanallah wa yakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh